foreign <smart noise> Halo sahabat, jumpa kembali di channel Info Mobil. Di video ini akan ada WRV tahun 2021. Namun sebelum lanjut video, bantu channel ini terus berkembang dengan cara pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya serta like, komen dan share video ini. Beberapa waktu lalu PT Nissan Motor Indonesia secara resmi meluncurkan line up terbarunya yang bermain di segmen jauh berbeda dengan harga yang ditetapkan di India. Di tanah air Nissan Magnite 2021 di dibanderol mulai dari 208,8 juta hingga 238,8 juta rupiah. Sebagai SUV subkompak, Nissan Magnet 2021 diharapkan menjadi salah satu produk flagship Nissan di Indonesia. Mengingat beberapa tahun ke depan, fenomena kendaraan SUV di akan terus meningkat. Hal ini tentunya menjadikan motivasi beberapa produsen otomotif ternama lainnya berlomba-lomba menghadirkan mobil SUV di beberapa kelas. Salah satunya adalah Honda. Bakal menjadi pesaing utama Nissan Magnet 2021, di gadang-gadang Honda akan memperkenalkan WRV 2021 di tanah air. Crossover yang basisnya diambil dari Honda Jazz GK ini sama seperti Magnite sebelumnya berhasil melantai di negara Bollywood tersebut. Honda WRV ditampilkan dengan wajah yang terkesan agresif dan berotot. Sebagai ciri khas Honda saat ini pada facelift WRV 2021, tersematkan solid wing face dengan grill chrome. pada sistem pencahayaan sudah menggunakan LED proyektor serta sinyal visual stop lamp di belakang memakai lampu berteknologi LED tidak tertinggal juga under guard belakang mencirikan bahwa WRV 2021 merupakan sosok crossover masa depan Namun ada yang berbeda ketika kita duduk di dalamnya. Kalian akan dikagetkan dengan keberadaan sunroof. Yap, sebagai crossover Honda WRV 2021 berhasil disematkan sunroof sebagai salah satu fitur pendukungnya. Bagi yang sukakan gaya berkendara, Honda WR-V 2021 merupakan pilihan tepat. Bicara hiburan, Honda WR-V 2021 berhasil dilengkapi head unit dengan format Android Auto dan Apple CarPlay yang dikonekkan langsung dengan smartphone kalian. Untuk keselamatan, Honda Wrv 2021 telah tersematkan Cruise Control, Dual SRS Airbags, Kamera Parkir, Seatbelt Reminder, fitur pengereman ABS dan EBD. Untuk dapur pacu Honda WR-V 2021 menurut situs resmi Honda di India, dihadirkan dalam dua varian mesin, 1,2 liter bensin dan 1,5 liter diesel. Varian mesin 1,2 liter mengingatkan kita pada sosok brio di tanah air. Menurut data di atas kertas, mesin 1,2 liter yang dipakai memiliki kubikasi 1.199 cc 4 silinder SOHC i dapat melucutkan tenaga hingga 90 PSD 6.000 RPM 1 di 4.800 RPM. Teknologi Intelijen Diesel, teknologi elektronik kontrol 1.458 cc yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 100 PS di 3.600 rpm dan torsi 200 Nm di 1.750 rpm. Mengenai harga Honda wRv 2021 di India dibanderol dengan harga mulai 163 juta sampai 211 juta untuk versi dieselnya. Jika memang tahun 2021 PT Honda prospek Motor memasukkan WRV ke tanah air, kemungkinan besar harganya lebih mahal dari Honda Jazz saat ini yang dijual mulai dari 250,2 juta rupiah hingga 292,5 juta rupiah. Nah, itulah informasi mengenai Honda WR-V tahun yang kami berikan di video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan serta subscribe channel ini jika belum. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.